Yo, apa WhatsApp? Selamat datang kembali. Kembali lagi di channel gua Hari ini gua bakal upgrade sedikit ya, paling warnanya doang sih ini Bugatti Chiron gue ini bakal gua upgrade warnanya. Eh, bukan upgrade ya, ubah warna lah. Ya, bisa disebut kayak gitu. Lipperinya yang udah jadi aja deh ya. Daripada warnanya kayak gini, cuman ini bawaan pabriknya gitu ya. Oke, kita yang top 100, top 100 ini biasanya unik-unik, buh, mengkilat, cuy. Coba kalian lihat. Uh. coba ini uh silver sama merah paduannya bagus wah ini sih wah emas bagus juga wah ini elegan lagi wah ini kayak tadi nih hmm, oke okay. waduh emang bagus bagus semuanya sih ya tuh wah gila gila gila gila wah ini juga sih ini warna putih ya oke okay, kita coba lihat-lihat dulu dah Waduh Wah oh, gila Bagus yang tadi aja dah Yang biru rale biru tadi itu ya Cuman ini nih Yang polis ini nih Mantap Asli nih Gila Bagus banget nih Ini the best Cuman gue mau yang ini aja dulu deh Biru uh, Bukan ini kayaknya uh, Mana ya Nah ini nih nih Biru tua gitu ya Campur merah Harganya 24.000 ribu Lumayan mahal ya Cuman warnain doang loh Asli asli asli Cuman ini bisa Kayaknya bisa lagi ya upgrade um, Upgrade performance oh, Oke okay. Oh bukan bukan bukan Itu balapan dulu baru dapat bisa di upgrade Nah kita ke visual lagi ya Oh my god Visualnya ternyata mahal banget 49000 gila Wah cuman banyak banget ini ya Yang bisa di upgrade Oke okay, nanti aja deh di eh, next episode aja ya Nih juga bisa di upgrade depannya Cuman kayaknya masih bagus yang bawaan ini aja dulu Wah, gila ada yang lebih bagus sih Cuman mahal banget ya Ininya doang 24.000, Ini kayaknya habis 100.000 lebih guys Buat upgrade ini doang Upgrade visualnya doang gitu loh Gila, gila Yang bawaan aja deh dulu ya hari ini Tuh, bannya aja uh, bisa dilebarin kayak gitu Bukan ban sih Badannya kayak gitu ya Oke, kita langsung let's go aja Nyobain di jalan ya Jalan santai Oke, okay, let's go